Real Madrid Menang Dramatis Dari Chelsea Real Madrid melangkah ke semifinal Liga Champions 2021-2022 secara dramatis. Madrid kalah 2-3 dari Chelsea dalam duel leg like kedua perempat final Rabu 13 April 2022. Meski kalah, Los Blancos unggul agregat 5-4. Sebelumnya, Madrid menang dengan skor 3-1 dalam duel leg like pertama di Stamford Bridge. Pertandingan leg like kedua di Santiago Bernabeu berlangsung sengit. Chelsea unggul 3 gol melalui Mason Mount menit ke-15, Antonio Rudiger menit ke-51, dan Timo Werner menit ke-75. Madrid sempat tertekan sampai akhirnya bisa memaksakan extra time melalui gol Rodrigo menit ke-80. Selanjutnya, Karim Benzema mencetak gol penentu di extra time menit ke-96. Pertandingan dimulai langsung dengan tempo tinggi. Chelsea mencoba menerapkan garis tekanan tinggi, dan Madrid tampak sedikit kesulitan di 10 menit pertama. Menit ke-15 Chelsea mencetak gol kejutan. Umpan pendek Werner disambut maut yang berlari tak terkawal ke kotak penalti sebelum mengirim bola ke sudut kanan bawah. Di menit ke-51 Chelsea menemukan gol kedua, skema tendangan sudut dari sisi kanan. Rudiger lolos dari kawalan Modric untuk menyundul bola ke gawang Courtois. Kemudian di menit ke-75 Chelsea mencetak gol ketiga. Kali ini umpan daerah Kovacic diterima Werner yang tidak terkawal di sisi kiri. Menit ke-80, Madrid akhirnya mencetak gol balasan. Umpan lambung Madrid dari sisi kiri mendarat sempurna untuk Rodrigo yang tinggal mendorong bola. Agregat 3-3 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak tambahan. Madrid lebih aktif mengalirkan bola, pemain Chelsea tampak kelelahan. Menit ke-96, Benzema mencetak gol balasan kedua. Serangan balik, Vinicius lolos di sayap kiri dan mengirim umpan tarik untuk disambut sundulan Benzema. Chelsea terus menyerang di sisa laga, tapi pertahanan Madrid akhirnya tampak lebih stabil. Tidak ada gol tambahan, skor 2-3 untuk Chelsea, agregat 5-4 untuk kemenangan Real Madrid. Mencoba Oh Bell sama saja mencoba Oh Madrid. Casemiro tidak suka dengan sikap supporter Real Madrid yang menyoraki Gareth Bale. Menurutnya, Bale tidak pantas mendapat perlakuan seperti itu. Bel masuk sebagai pemain pengganti saat Madrid menjamu Getafe di Santiago Bernabeu dalam lanjutan La Liga Minggu 10 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain asal Wolves itu masuk menggantikan Karim Benzema, namun Bel tidak mendapat sambutan baik dari supporter di stadion. Dia disoraki oleh publik Bernabeu. Casemiro tidak senang dengan tindakan fans yang mencemooh Gareth Bale, menyoraki Bel menurut Casemiro sama saja menyoraki sejarah Real Madrid. Ketika seorang pemain disoraki, kami semua disoraki, ujar Casemiro seperti dilansir Marca. Anda boleh tidak setuju, saya tidak menyukainya karena Bell bersejarah. Ketika seorang pemain seperti itu disoraki, sejarah klub ini juga disoraki. Gerard Bell turut membawa Real Madrid juara Liga Champions 4 kali dalam 5 musim antara 2014 dan 2018. Namun, mantan pemain Tottenham Hotspur itu belakangan membuat suporter Madrid kesal lantaran sikapnya yang dinilai kurang berkomitmen ke klub. Casemiro berharap kejadian yang menimpa Bel itu tidak terulang saat Real Madrid menjamu Chelsea di leg kedua perempat final Liga Champions Rabu 13 April 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. "Saya harap para suporter bisa membuat kami merinding besok. Kami butuh mereka," kata Casemiro. Ini pembelian terbaik Real Madrid era Florentino Perez. Florentino Perez menjadi presiden Real Madrid dalam dua periode. Periode pertama berlangsung antara 2000 hingga 2006. Pria 75 tahun kembali terpilih pada 2009. Selama menjabat, Perez memboyong banyak bintang hingga membentuk Los Galacticos. Pembelian terkenal era kepemimpinan Perez di Madrid ialah Luis Vigo, Aziz Nizzi dan kakak Cristiano Ronaldo hingga Gareth Bale. Namun menurut Perez, pembelian terbaiknya ialah Toni Kroos dari Bayern München pada 2014 yang ia beli seharga 25 juta euro. Agen Kroos, Volker Strutz, menceritakan pengakuan sang presiden dalam makan siang sebelum pandemi virus corona. Florentino mengundang saya makan siang. Ia menjelaskan mengapa. Bagi ia, Toni Kroos adalah pembelian Madrid terbaik abad ini. Bukan soal harga, Perez menganggap Kroos menjadi pemain penting di lini tengah yang berjasa memberikan banyak gelar bagi Real. Pemain 32 tahun mempersembahkan dua gelar La Liga, 3 gelar Liga Champions, dan 4 gelar Piala Dunia Klub. Gilberto Silva Casemiro gelandang bertahan terbaik di dunia Mantan pemain Brasil Gilberto Silva, menyebut Casemiro gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Casemiro memang jadi tumpuan utama Real Madrid. Casemiro menjelma menjadi andalan utama Madrid dalam beberapa tahun terakhir. Ia membentuk trio yang solid dengan Toni Kroos dan Luka Modric di lini tengah Los Blancos. Casemiro total telah mencatatkan 316 penampilan dengan menorehkan 30 gol bersama El Real. Gelandang 29 tahun ini turut membantu Madrid memenangi dua gelar La Liga dan 4 gelar Liga Champions. Pria asal Brasil ini secara penampilan memang jarang disorot, tak seperti rekan duetnya di lini tengah yaitu Cruz dan Modric. Namun tanpa Casemiro, Modric dan Cruz belum tentu bisa menjalankan perannya dengan optimal. Casemiro bermain sangat baik memainkan peran sebagai gelandang bertahan. Ia dengan prima menjaga lini tengah Madrid. Dikutip dari Opta, Casemiro mencatatkan tackle sukses sebesar 61,7% dan duel udara sukses sebesar 73,2%. Hal ini juga ditunjang dengan kemampuan Casemiro dalam mendistribusikan bola. Ia menorehkan umpan sukses sebesar 85,2%. Tak mengherankan jika Casemiro tak tergantikan di lini tengah Madrid musim ini dengan hanya dua kali absen di La Liga. Kondisi serupa juga terjadi di timnas Brasil dengan Casemiro menjadi poros utama di lini tengah bersama Selecao dalam beberapa tahun terakhir. Mantan gelandang bertahan timnas Brasil dan Arsenal, Julho Silva, kagum dengan kapasitas dan kualitas yang dimiliki Casemiro. Ia menilai mantan Sao Paulo ini adalah gelandang bertahan terbaik di dunia saat ini. Casemiro saat ini adalah pemain terbaik di dunia di posisinya. Dia memainkan peran besar dalam segala hal yang terjadi di Real Madrid. Ujar Jumaroto Silva dikutip dari AS.